Ah. Itulah saudaku ya sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan subscribe. Ini kejadian di Batam, jadi rusuh di depan Hollywood Batam ya kronologinya adalah kerusuhan terjadi di Hollywood Batam kawasan Harbour Bay Selasa 28 Juni 2022 malam. Nah puluhan warga yang melakukan aksi demo tiba-tiba disuruh oleh sekelompok orang tak dikenal. Nah, kejadian sekitar pukul 21.10 waktu Indonesia Barat di pelataran Holywings Batam. Nah, kejadian itu bermula saat sejumlah warga yang diketahui datang dari organisasi Brigadir Nusantara atau BRINUS, Batam, demo penelakan Holy Wings, Batam, usai kabar yang sempat viral. Dari pantauan Batam News, ada lebih dari 20 orang yang melakukan aksi. Mereka membawa spanduk putih, juga pengeras suara untuk berorasi. Masa belum sempat berorasi, aksi baru dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Sedang melakukan aksi itu, puluhan warga tersebut langsung diserbu oleh segelomboran pria berpakaian preman secara membabi buta. Nah, umpatan dan makian yang pun keluar dari kelompok itu. Terdengar, Teriakan, terdengar, wey bubar kalian. Ada juga ancaman kekerasan. Kupatahkan leher kalian nanti. Nah, ini, ini informasinya kawannya. Nah, ini antara berarti antara yang menolak keberadaan Holy Wings di Batang dengan pendukung. Ini kan mendukung berarti ya, mendukung Holy Wings. Baik, saudara-saudaraku. Ini pertama adalah, eh, ini saya sedikit berbicara ya. Terkait masalah ini. Ini kalau saya lihat. Ini kan kejadian di Jakarta. Dan di Jakarta sudah ada penangkapan. Ya terhadap tersangka. Nah kemudian pemerintah DKI Jakarta pun sudah menutup 12 lokasi di Jakarta. Di, di luar Jakarta belum. Dan tidak ada. Nah ini rusuh. Nah di sini saya sedikit berbicara kawan. Kalau menurut sayanya, menurut saya. Biarkanlah yang di Jakarta ini yang salah. Yang di tempat lain tidak perlu. Ya kan tidak perlu ada ditutup oleh warga. kalaupun mau menutup, itu haruslah sesuai dengan ada prosedur. Yaitu lapor kepada pihak berwajib dalam hal ini Polri. Nah karena kalau terjadi penutupan oleh warga ya yang di luar Jakarta ya yang di luar Jakarta maka pasti ada yang tidak senang juga khususnya pendukung Hollywood nah, terjadilah ribut ya terjadi ribut ini ini ini masukan dari saya ya sebaiknya yang di Jakarta saja dipermasalahkan, holywing yang ada di daerah lain tidak perlu dipermasalahkan oleh warga cukup buat laporan ke polisi seluruhnya buat laporan jadi betul-betul ini yang salah siapa kalian di jakarta yang membawa itu oh saya mendukung tegas sangat mendukung tangkap semua orang-orang yang melabelkan nama Muhammad dan Maria di miras itu itu yang ditangkap semua. Dan ditutup tempat mereka beraktivitas Dan di Jakarta sudah dilakukan. Nah, ini kalau saran saya kawan. Tidak ada maksud apapun. Mau belaka apakah yang jelas. Kalau masyarakat biasa seperti kita. Yang menutup secara paksa. Nah, muncullah gejolak seperti ini. Muncullah ribut. Sebaiknya yang menutup adalah aparat. Nah, dalam mal ini ada Satpol PP, ya kan, ada uh, pihak berwajib, kalau memang harus ditutup. namun ini jadi permasalahan, yang masalah kan di Jakarta. Yang di Jakarta saja. Nah, itu saya ditutup, saya senang. Yang di Jakarta, kalau di luar daerah kan. Nah, kecuali mungkin di luar daerah, di Hollywood, di, di seluruh Indonesia, yang luar Jakarta. Juga menjual miras. Dan di situ ada tulisan Muhammad dan Maria. Ini masalah. Ini masalah. Kalau merek yang dibuat Muhammad dan Maria ini. Nama Muhammad dan nama Maria ini hanya di Jakarta. Lepas di Jakarta. Ya itu saran saya aja Tapi tidak. Kecuali gerai-gerai atau outlet Hollywood yang ada di Batam yang ada di Sumatera dan sebagainya bahkan di mana-mana yang di luar Jakarta juga memperdagangkan menjual miras dengan oh, label nama Muhammad dan Maria ah itu mungkin bisa ditutup nah, kalau ada yang begitu ini tugas daripada aparat untuk bergerak cepat jangan sampai rakyat menunggu, warga menunggu kalau warga menunggu dan tidak ada eh, gerakan dari aparat pemerintah setempat, maka rakyat bergerak. Nah ributlah begini. Ini kawan, ya. Ini kalau kita lihat memang kan ribut-ribut kan malam lagi kejadiannya. Ya. ini bisa segera diusut tuntas dan cari motifnya kenapa orang itu mau mula belis. Ide siapa? dan kenapa dibiarkan oleh manajemennya kenapa dibiarkan apa motif mereka kami memang mau sengaja cari keributan atau mungkin ada saingan usaha saling menjatuhkan karena beda beda usaha ej, ej, di luar Holy Wings. ini harus disetuntas yang begini-begini ataukah ada persaingan yang tidak sehat antara oleh wis dengan perusahaan-perusahaan yang sejenisnya, tapi yang jelas siapa yang berbuat salah itu harus dihukum. Siapapun harus dicari benar. Siapa yang punya ide, siapa yang membuat, siapa yang mengizinkan. Ini kawan, jadi kejadian di Batam ini kan seharusnya tidak terjadi. Kalau menurut saya. Apalagi demonya malam-malam juga, kan? Coba kalau aksi ya sadar-sadar rapian demo saya senang, demo begitu ya, mendapatkan keadilan. Tapi coba cari waktu yang siang, ya buat buat, buat per, apa buat uh, buat pemberitahuan ke aparat Polri. Kalau bergerak-berasimduyan, nanti akibatnya begini. Ributlah kita sesama bangsa Indonesia. Ribut ya kalau saya kan belum tahu bagaimana di Batam itu apakah menjual juga miras yang berlabel nama Muhammad dan nama Maria karena nama Muhammad ini kan kayak eh, saya ini kan nama saya Muhammad Saleh ya jelas saya tersinggung lah dan marah apalagi kalau dalam Islam nama Muhammad itu adalah nabi nam, nama nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wasallam. sedangkan nama Maria sendiri itu ada di Kristen kalau di Islam namanya Marat Ibu Maria ya ibunya Nabi Isa nah ini kawan bagikan videonya